jadi ke Nabi datang beberapa kaum di urah kiamat. Amalan bibigli yang raya. Ini adalah daripada amalan urusnya. Kemudian, fayu' marubihim ilanar. Diperintahkan mereka itu ke neraka. Pada Allah akan beritahu, mereka akan beritahu neraka. Jadi, mereka akan beritahu. Jadi, ibadat lumpah jai, amal lumpah jai. Diperintahkan ke neraka. Dia kan ke surga? Dia kan neraka dan yang oleh sahabat dia, ya Rasulullah. Musallin, urun semayang, ya? Walak na'abnya, hurun semayang. Oh, dia nak pergi, jauh <laughs> belang. <laughs> Kanu yusallun, adalah mereka itu sembahyang. Berpuasa, Waya sumun, berpuasa. Wa yakhudhuna hanatan minalil, lail. Dan mengambil oleh mereka itu akan kehinaan daripada malam. Artinya, jerak malam bagi ibadat, ya? kan urung tenguh nian semayam malam ibadat hai urung jera malam ng ibadat ha nan kehinaan menyana aja kehinaan di waktu malam artinya jera malam ng ibadat menyana upane yang malam pas aja yang tau nak bebut buat hanabi cuman putraji madalah ke orangnya. nian faida urida lahum syai'un minad dunya wa wali Apabila didatangkan bagi mereka itu akan sesuatu daripada dunia getegom matanya dunia mateh de dunia cikot kepengian angrempo dule yang ingin masalah padahal ibadat le bayangkan menyudanyo mengejar dunia ibadat di pudratingai nyurungnyo ibadat le malam hanag eh itunya malam dengar persiapan kerja singah uruk tikak dengar kerja bengah sikak sibuk persiapan yang kerja dengah bungkau-bungkau dengan ikat-ikat obi untuk mengikat ade di pasai. Yang dari pohle. Poh berangkat berangkat. Azan tubah pas dengan dah muka lah pas Jadi nyo ureung nyo ureung ibadat. Semayang, puasa, ibadat malam. Cuma yang nama salah Menyodoh ke dunia menyangkut dengan harta, wa thabu, gegerup sangat tegak, donan hawa ke dunia tapi ibadat, hana kurang yang orang akhirat, fayu' marubihim ilanna, dalam rakat, empat dan ikan li Nabi SAW ok, okan li kalau Nabi SAW la yastakimuh budunya walakhirah fi kalbi mu'minin tidak istiqamah han tetap ...mengsapat cinta dunia dan akhirat di dalam hati urumimanya, iman." Nyankan je lah. Ha, nak itu masapat, katanya. Menyo galak ke dunia, hanagalak ke akhirat. Menyo galak ke akhirat, hanagalak ke dunia. Maka yang ikut kepegah adawah. Dunia dan akhiratnya bermusuhan. Jadi dua dro yang bermusuhan, ketika saboh tak bertambung dalam hati, saboh tu hanya bertambung dalam ini tak kurung, leh tak pernah musang, tak perlu menuk. Ini tim perlu menuk. Musang di dalam. Kita tak perlu pegah tu, salah menuk. Ini tim perlu. Padahal salah darah tu. Keput tak pernah musang ni lah. Menyud dalam hati ketanya nak cinta kepada dunia, nyuh hai tambang cinta akhirat. Nyanyang yang pegah leh Nabi Isa. Kamu layak taki mulma uanar fi inain wahid. Sebagaimana hannah musahpat i yang anda puji dalam taboh jana dan taboh gula, pasau puji pasau iya. Mereka pasau puji, lihat dapat pasau iya, mereka puji, dapat pasau iya, dapat pasau puji. Hei, dek-dek lihat puji juga. Yang mana? Jadi dalam taboh tempat i yang anda puji hancur musahpat. Maka dunia dan akhirat han musahpat dalam taboh hati. Di. Dan ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihzarud dunya fainaha ashar min harud wa marud. Hindari olehmu akan dunia. karena sesungguhnya dunia lebih, lebih tegak tihih daripada tihih harud marud. Nagao harud marud wa ma'ayu'an limani min ahadin illa ya... ...innaman hanufin natun de Ila ayakula. Harud dan marudnya bukan purna tihih. Nabi, tegak tihih dunia lho. Itanya tihih harud marud, hanata murna. Tak dadunya dunia, tak kakai. Tugas sihir dunia yang lho. Menyo sihir harut-marut. Kadang-kadang, Urum lain selamat dalam di akhirat. Tapi menyo sihir dunia, Hamjan selamat li. Karena begitu, Urum kagalak ke dunia. Kan diperkenal di dunia ini, ibu roa pengasih. Dunia, dengan sihir ji, menggunakan roa pengasih untuk dipegalak tanyo ke ji. Sehingga kagalak ada. Wahai galak, ini ialah kaputod putodro, guna dunia. Kami dah baju baju baju baju. Anginnya makin trip, muda manggala. Makin trip, muda manggala. Makin trip, muda manggala. Bagi nabi, hamba nabi, memet. Sampai memet, yang tengah memet itu galak guna dunia yang sedang. Yang dunia, maka lembaga hina nabi sihe dunia lebih tegar daripada sihe harum marun. Dan ikhlas. Insya alaihissalam Ya maksyaral hawariin Wahai jamaah hawariin reda ligata Dengan sedikit dunia Berserta selamat agama Nah dunia yang baca Kajiknya yang penting selamat agama Jadi Keselamatan agama lebih penting Sehingga Tata gedi dunia yang Terumpuknya cuma sedikit reda ju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 Sebagaimana barang direda li ahli dunya dengan sedikit agama beserta selamat dunia. Nyo balik li ahli dunya yang penting bisnis lancar. Pokok ji semayang. Nah. Main lehu po betu min su sit tengah perut gelar Berarti mento lehu dan lebih pas tajak di tengah perut le dah semayang kita mau dahak semayang. Yu. Sehingga, katanya, siat agak tak buat hati, dua buah semayang kajian apa-apa buat. Maksudnya, minyak tak semayang, lho lah hati-lho ya, waj. Itu asa jatuh-jat, dua gojak dina kabi hati kenal. Sampai sambil ruga hati. Yang penting, bisnis lancar. Jadi, demi lancarnya bisnis, rela dengan sedikit akhirat. Semayang akhir wate, Semayang hana jamaah. Semayang hana baca yang sunat-sunat. Semayang mekarat-karat, kaguhung pokok jihna. Ibadat pokok je, nah. Nyo-kenyo, -nyo, yang dunia tak tuntut, akhirat benar. Menyodonya tuntutlah dunia sebanyak-banyaknya. Akhirat, saya menggunakan. Mereka tanya orang buat penyanyang kot, dunia tak tuntut, akhirat benar. Oh, tepuk cok. <laughs> yang pesan le Nabi Musa, Abang Hawa Riyin, korun yan. Itanya balik ke berkah. I nyow relakan dunia yang sedikit, yang penting agama selamat. Menyow ahli dunia kawan yang rela aji agama yang sedikit, yang penting agama uh, dunia yang selamat. Harta bulu, jih berkaya, agama ibadat berkenaan madam baju. Yang kenan, menteranya hoitamong dengan kawan yang cipegawaan ajuh. Dan negeri Nabi Insya Allah bagi Hawariin lah. La aklu khubdi syair bil milhil jaris Walubusul maswah Wannawmu alal mazabil Kathir Ma'afiyatid dunya wal akhirah Sungguh pajuh ruti syair Dengan sirah Dan pakai pakaian bro Dan eh bak tempat bohek eh. Nyan le dumyan Beserta selamat dunia dan akhirat yang penting yang gedayung selamat Daudib. Selamat wakirat baik binasa. Masalah makanan pu yang na, tempat eh pakaian pu yang na nyedunan jae ka. Pajoh roti syair. Na dua aboh gandum lagi yang kali dah pegak, gandum bur dan gandum syair. Gandum bur tepung ji lebih lembut. Roti ji lebih mangan. Gandum syair tepung ji lebih gasa, roti ji menurutnya na Lagi roti pegak dari leho ju. Roti dari leh kak mena na jugi ibu tu pung bercut bahanam awa. Nya roti sahier lagi ni. Aliran bil milhil jarih kedemongi tirah kata yang hana anjo lama kanan. Orde takam takam gerung gerung. Tan sang aliran awa awa bersih bu. Orde takam gerung gerung gerung. Nya di tirah ni. Nya tirah jari leh ker. Tirah kata luxul Pakai pakaian masuk wah ijaz kerjia, mudah hihi pihana god, nomu alam madabil tempatih eh, dah ada bawah eh, rumah tuhan, tanah tuhan, tempat bawah eh, nak topoh, tengku bawah bawah tengku rak beno, yahina naju dengut, mangan dengut keroh, ni an dumnan kita nyomarumpok dunia, le dumnan. Apabila ketanya selamat dunia, selamat akhirat. Iman tu berilah. Wakirat bahagia. Dumnan dunia kalah. Arti ji. Tak terkedi keselamatan dunia dan akhirat ketanya. Tergantung di atas dunia yang berdik lom, terpaksa tak berdik. Hai dumnan ke berkala? Naim parah lom. Kibar naim parah lom. Pajuh rupti gandum, hanathira rukiah. Oleh ni, bajem, bajem beruk pitan. Terkedi ipi lagi ni, payah dah terimong. Demi selamat agama. Nyodumno yang ge pementingkan selamat agama. Man nyodumnoan kada demo nyang jadah ka, mewah hadah kan wah Nabi Tha, dumunang kada beres sana. Hana bah mitalik, hanali ka bah kaget adat. Man dung rumbok lagi nyo ronyo kiban kah? Pu mantang tamas lah. Dibuka marilah Bukamari dibili um bajai beli jakro. Ka saboh. Alnian ci y makanan nang nda bajuh selamanya padrah nya depung kata bubru kutai tembu wadra nya thira firaga thira enda dak mega gereng dianju adapun apo rendang yang lembut pudrai dengan paju man menyodum nan ka ta paju agama hairbok selamat law kepu ti makanan rundan lew dum makanan kaem iya munden pati manga ibdan yo dumno ka makanan golom narnya nap timang gama pajang nap timang menton tamahlom tamahlom tamahlom perah tepaka nak gama ana selamat dan diriwayatkan sesungguh Isa alaihi salam kusyifa bidunia dinampakkan akan dianya nabi Isa dengan dunia gepeduh Dunia, pak Nabi Isa, bukan bumi. Dunia, pak Nabi Isa. Maka melihat ianya Nabi Isa, akannya dunia di dalam rupa ajus, cahuk, urian Tuha yang beruk rupa. Loh, lihat Tuha beruk rupa. Loh, nah, naji gak kata Tuha, tapi mendengar. Nyolih kata Tuha beruk rupa. dasar ajar rupa, mepeda Alhamdulillah memetak bentuk anagar, kulit kakrut, ditam, lom, jerawat. Lom. Pokoknya habis-habis beruk rupa urun Tuhan. Yan. Yang dunia apa dah? Dunia berupa dalam sirah urun Tuhan yang cukup beruk rupa. Alaiha min kulli zinah. Ia cuma atuhnya urun Tuhan daripada seluruh hiasan. Dia sangat lengkap. Menyata urun hiasan tidak ada darah. Apalalah. Maka katanya oleh Nabi Isa baginya urun Tuhan. ...kam nakahki. Padahal bawa lah kau nak. <laughs> <laughs> Nyandra kecukup bro. Hiasan yang nala. Orang cik tuang. Hiasan tak kak yang nak. Menyudiri orang bro. Padahal bawa nak menikah. Orang kakalai ud. Inilah usihim. Hanaw dudum. Hai bila orang pajai. Yang dudum nanjai. Tengku lintu. Lelah dunia yang cukup bro, bro. Berarti ramai dah orang gelak. Padahai kanggura, drawi camp, drawi bro, hiasan taka yang na takaai. Pemiripannya tu banding dah orang. Poor tapi nah hiasan atau lagak tapi hanahiasan. Tapi kenyataan ni lu baca yang jauh. Lausi him anak duduk duduk perajaan gairah. Maka lah sambung tanyam. Buka nyandung nan ramai. Tatalliqunaka aw oh matu'anka? Dudau poitaliu roghai ule? Atau sampai mate gairipada kada. Habis humu ga' memang katua jarau. Ada dalu kah? Maka jawab hana talu hana madira yang meninggal normal pi hana. Bal kadaltu kullahu ku paham ndun. Nang <laughs> ndo ni ni tell you lo bagala i am term edit tell you ha nah ning ada kan kopoh hondo makala makan ni keren insaallahu alaihi ajaban li azwa jikal bakin irian ke lekau roadment odip ni orang lawan kopoh lom keffa la ya tabiruna pakat hai pelajaran dengan lekau drogue yang kau lekot yang habis Mereka ndak tell you explore menuju sampai kopoh ji tapi ha ndak kala entang ba prepos lom rdj Orang ke galak gara-gara hiasan dunia Diri dunya keem Diri dunya bro. Tapi orang tetap galak ke dunia. Dan gara-gara dunia-nya binasa Kan lagi poh puno? Yang poh tanyo jih Anjud syohak puno Yang pu binasa tanyo dunya. Tapi dia galak ke jih? Berarti tanyo galak ke sesuatu tukang pu binasa tanyo Cuman, gara-gara bakjihnya nahiasan, yang padahal, hari drawnya hanya tunggucurbi. Tapi tetap galak dan jih cukup kejam di pohonnya. Makanya lagi licuh kebahagiaan akhirat. Menyoda-nyoda cinta kedunya hana merupak dengan cinta akhirat. Menyoda-nyoda cinta kedunya berarti hana cinta akhirat. Kebahagiaan akhirat hana merumpok bagi urun cinta kedunya. Tetapi gedeu tetap cinta kedunya dan gedeu akan binasa dengan dunianya. Ya menan. Kajik Allah Al-Mu'alaikum. Salam Allah